hadiri dan saksikan Karnaval Nusantara Satu Abad Nahdlatul Ulama sepanjang 2 km Menampilkan beragam kebudayaan Nusantara dan dunia Selasa 7 Februari pukul 14.00 Start alun-alun Sidoarjo dan finish parkir timur Gor Delta Sidoarjo Karnaval Nusantara 1 abad NU Menampilkan rekor dunia muri tari sufi terpanjang 2 km Dan 36.000 stikinut fatayat NU Margin Band Kolosal 400 Banser dari Jawa Tengah Tarian Kreatif Pemkap Sidoarjo Reog Ponorogo Tari Gambion Jawa Tengah Tari Ondel-Ondel Jakarta Tari Saman Aceh Tari Badui Yogyakarta Barongsai, Tari Jojo Papua, Tari Kuntulan Banyuwangi, Tari Piring Sumatera Barat, Tari Zapin Melayu, Tari Enggang Kalimantan, Uldaul Madura, Tari Mapa Dendang Makassar, Tari Jaipong Jawa Barat, Tari Ambon Manise, Marching Band dari Pemkap Sidoarjo, dan Parade 100 Ambulan Lazisnu, Karnaval Nusantara Satu Abad NU, NO. Bisa disaksikan sepanjang Jalan Cokronegoro, Jalan Sultan Agung, Jalan Teuku Umar, Jalan Pahlawan, dan Finish Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Sekali lagi, mari ajak sahabat, kerabat, saudara, dan keluarga untuk menyaksikan karnaval yang unik dan keren ini. Satu abad NU merawat jagad, membangun peradaban.